Indah Terasa indah Bila kita terbuai Dalam alunan cinta Sedapat mungkin Terciptakan rasa Keinginan saling memiliki namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta tak semudah seperti pernah terbayang Menyatukan perasaan kita Tetaplah menjadi bintang di langit Agar cinta kita akan abadi Sinar tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita. Lambat sudah Kini semua Harus berakhir Mungkin inilah Jalan yang terbaik Dan kita mesti relakan Kenyataan dari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua sudah sudah Kini semua Harus Berakhir Mungkin inilah Jalan yang Terbaik Dan kita mesti Relakan Kenyataan Ini Agar cinta kita akan abadi, biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi cinta kita. Bo